Pakai hand Ini kapdo. dia Lalu di sini kami perkenalkan untuk anda Lineup dari sebahasa Hubra Kutasabi Krum Baru Yang sore handan Dan selamat menyaksikan Ada adik kamu, bebatong, hantian gawang Al-Star kuasai bola Cuma berhasil serangan Namun masih terbaca Oleh Sabrida kali ini kita saksikan Masih Al-Star Namun dalam Untuk putra Kota Sabi Lakota Sunda maksudnya kepada Sabrida Putra keinggiran Bapak Kru Namun kali ini mengarah kepada penggara Ketiga sebelah saat Iaitu Belu Muara Alias Belu Pala Langsung ke area berbahaya Namun kita saksikan kali ini Masih ada Sabrida masih asyarakat kali ini kita saksikan buat pangkab Kembali melepaskan tembakan jarak jauh Masih <tuk mara> membuat penyambut penyakit naik pada asisten wasis Beracan dah Lakukan sudah Kutra Kutasabi Kita saksikan kali ini Tumpu Haji Bersatu Tumpu Haji mengarah kepada pelanggaran Sedangkan mewah diberikan untuk putra <mara> Kutasabi <tuk mara> <tuk mara> melawan masih Kini, Pelo, tidak, ya, sudah pemain Akar kali ini kita saksikan Umpan oleh sudah Masih asal kuasai bola Sampai bulan tadi, namun kali ini Faruni, Ketan Kesebelasan, Ketan Kesebelasan, Ketan Kesebelasan, Kaprija Berpindah ke Sisi Kanan, kita saksikan Namun terbaca oleh pemain Alkar Kali ini kita saksikan, tadi lewat kaki daripada Ombi Berpindah ke Sisi Kanan, kita saksikan Masih Alkar namun bola kota sudah Namun lagi lagi kita saksikan Bola dunia. Kita saksikan kali ini Rafaonton lewat kaki pada Dumtulo. Namun tidak ada tembang, masih ada yang melu keluar yang membuahkan dari sudut yang pertama untuk Putra Gunca Sami. Lakukan sudah terjadi kali, namun kita saksikan merukan melepaskan tempatnya dengan kaki kiri. Namun yang utama adalah amin. Kali ini Fahmi kuasai bola sepenuhnya ke daripada Austar. Lakukan sudah jauh kita saksikan kali ini dua pontor cepat mengejar di mana ada Namun bola kembali mengejarkan menjauh kita saksikan kali ini maksudnya kepada Austar. Namun sulit dicangkau. Kali ini Austar Anton Lai. Pre pre. Masih Austar. Sudah berikan umpan ke namun masih terbaca oleh Kaprida pemain daripada pelaksana sabi yang bekerjasama kita saksikan dengan Fahmi kembali lagi gagal Kaprida kali ini Karim silakan sekali lagi kita saksikan terobong bergerak sama namun kali ini kita saksikan melepaskan tembakan masih dengan kemuan kenang dengan bola Karim bola Korea ya ya Karim pertama namun fungsi yang nah, diisi Lamputan juga dari Al-Star Terutama masih terjadi Kita saksikan doa pelonton Dari Jom Cema dari lapangan Dari lapangan belum nampakkan Kamu ingat sekarang kita saksikan oh, Namun ayo. kali ini Kepala Wadis yang tadi mungkin semang sekarang kita saksikan dua pelonton dari Oscar yang kita saksikan Rita sekarang sekarang tentu daripada tidak ada putra putrasi perbualan kita mengejar arca kita saksikan namun lagi lagi kita saksikan berbentan masih terjadi. masih arca kita saksikan di bawah bumi Belu Kuala Karuni kita saksikan bola panton tendangan daripada Farim masih melenceng di samping kiri gawang untuk Al-Sarr. Bisa saja ketiga. Kita saksikan coba mengejar penyelamatan Burdi. Lakukan sudah masuknya kepada Madan. Lagutan juga, langsung barang yang berbahaya. Namun kita saksikan dapat antisipasi. Begitu baik oleh panlipnya Gawang. Bisa pula kembali oleh Rizal. Namun kita saksikan mengarah kepada pemain Al-Star. Kali ini bola bertindak kaki Sabrija. Depan mengsunyar kepada Tunku Haji. Kita saksikan belok kuala. Masih Al-Star kali ini. Anton Laih. Bekerja sama dengan madan kita saksikan, misalnya macam data puan, Karim kari namun konteksan Karim pelaksan, Uka Uka Uka Sabyi, selamat datang kami ucapkan dan selamat menyaksikan partai Sumut enam yang pertama di mana yang jelas tim yang memenangkan pertandingan pada sore ini hari, juara dua telah ditaklukkan. Sedangkan besok sore kembali akan kita saksikan antara kesebelasan untuk bersama Lambayung SC. Pemain inti dari tim Mugas Babak Krum. Atau namun kalau ini kita saksikan di tadi oleh Tobi. Maksudnya kepada Boklu kita saksikan Rambuang Khan. Tetap mengelap bunyi Rizal dalam pintu. Namun gagal kita saksikan Rizal satu belakang ke depan maksudnya kepada Tunku Haji namun kali ini kita saksikan masyarakat beliau kuala Sarumi kesejahteraan kita kutas Haji kesejahteraan kepada Tunku Haji namun kita saksikan Nurul Peronton gagal kali ini doa kembali kita saksikan kurang jika ada manapaya karim penjelma kepada Sarumi Kak Rija tak pun saja bola ke depan kita saksikan Nurul Peronton Azmurni Azda Tunku Haji, kita saksikan darah paham Namun kali ini, mengarah kepada pemain pemerintah Aftar Mati Man, lakukan sudah kepada Kepertan Jeperdasan Kembali dari kepada Fahmi, Karim An Kita saksikan darah paham Om hmm. di sekarang namun masih ada Rizal Kita saksikan mengarah kepada pelanggaran Ya dapat tangan pertama pemain Karena dapat tangan lebih berharga Daripada tanda tangan Lakukan sudah kita saksikan sumbu Setiap pemain al yaitu Ya tadi melakukan tadi lewat kaki Saruni bekerja sama dengan serviskan dengan Fahmi. Namun kali ini Afar kuasai bola sepenuhnya lewat kaki daripada Madang. Namun umpannya masih terbaca oleh kandar pemain Putra Katabi. Afar dikasampingkan yang bayangi teguh hati bukan satu pelanggaran. Bola mentang berurut. Yaricia sekarang tahu di depan kita saksikan cepat mengejar atas. sudah maksudnya kepada Dun Pulau. Bukankah masih berjadi kita keadaan. Kita saksikan berapa tahun. Tak jauh lebar di skema. Cepat melewati rumah masuk. Lakukan sudah kita saksikan untuk kejelasan tidak pemain pusat kita tabi. Ridina Sutio lakukan sudah kita saksikan berapa tahun masih asal dari Kuala. Karim Tensema dipahami Fahmi, Rijal sekarang dalam pintu daripada Pusat Pusat sapi Jauh keperluan kita saksikan, masih asar, Sabreda, Kali ini bola berpindah kaki ke belakang Sabreda, maupun yang pernah Sabreda, Sabreda jauh ke depan, ada, -ada Riki Nasirpion, kita saksikan, namun kali ini Tunku Haji, kita saksikan Doku Haji, namun saja ada Riki Nasutyo yang memutuskan aliran serangan. Kita saksikan Dora Pronton. masih tidak berhampir menghentikan pertandingan. Dora pula, Dora pula. Dora Pena Pena Pena. Ya Riki... Ya Fahmi, ya Kutawala Kehagawang Askar. Kali ini, kuta Kutasabi... Kita milai bekerjasama dengan Safuan Lakukan sudah maksudnya kepada Tung Namun kali ini kita saksikan menghadap torak Segetak kosong-kosong Jalannya pertandingan semifinal pertama Masih babak yang pertama Kali ini kita saksikan bukti Langsung menekati bola akan dipikir Mereka kepada Safuan Di depan Safuan Bekerjasama kita saksikan Namun dapat jadi satu kejangan peringkatan Safuan Lakukan sudah tadi kali kita saksikan, namun dapat diselamatkan melalui pergerakan kepada putar-putar kaki, maksudnya kepada Atta, Namun kali ini kita saksikan berapa lonton masih ada cory yang bekerja sama tadi dengan budi kita saksikan berikan kepada karim mencemah serta karim bukan satu pelanggaran Hanya menghasilkan laut Jawa, Tuku Prakutasabi, Rizal, Laut Tau Pudang. Kepuai kita saksikan para penonton, kembali berlalu. Tuku Haji sekarang, kita saksikan para penonton, langsung memberi umpan ke, ke mulut Jawa, namun kita saksikan masih, <tuk> Kita saksikan, Rizal, Bapakayangi Karim dan Selma, berikan pendeknya kepada Sakrida, untuk melewati mahalabun kepada budi kembali kepada rija kita saksikan sorak-soran berikan kepada tuan tuan haji namun kontra kurang cerma tuan haji akan Sabrika membantu kita saksikan sorak-soran tuan haji sekarang pemain Karim bin namun kita saksikan lakukan sudah kita saksikan sorak-soran kali ini lewat kaki kepada Harmoni berpindah ke sisi kanan kita saksikan Mati ada pelu kuala yang dipayang-bayang ni acak sekarang Ke belakang atas Jengku Haji Maksudnya Hasmuni Kita saksikan Rok jadi sekali Terima Hasmuni Namun kita saksikan pengadil pertandingan Langsung menampakkan yellow card Kepada Hasmuni Salah satu pemain Terima meluara. Lakukan sudah kita saksikan kabul Rizal. Kembali permainan putih yang terjatuh. Kali ini akmu ngejatkan kebelasan. Tergantung kabis tahuan. Namun kita saksikan para penonton. Kembali pelanggaran terjadi sangat agresif. Terlalu tinggi angka jempinya tadi kita saksikan. masih kebuntut agak hidup masih perlu kita saksikan berikan maupunnya dari keberhasilan data karim benceng membantu namun melakukan sudah cantik sekali kita saksikan namun duluan terjebak masih buntut agak sabi maupunnya kepada atta Sekarang ketiga sebelah ke saat Pusat-pusat kapi Namun empat hasmu ini Masih terbaca oleh Madan Lakukan nah, sudah Maksudnya kepada akta kita saksikan Langsung melakukan crossing Dapun teks Buat jangkau selawai Kau sudah keluar sual Namun empat saksikan dan... Kembali selanggaran terjadi Cepat di depan Lakukan nah, sudah Langsung yang berbahaya Kita saksikan Berapa antar Namun Takutlah sudah kita saksikan kepada penonton Nama selamatkan kepada Tafuan Kembali sekelimit di depan bawang altar Kita saksikan kepada penonton Masa ada Riki Nasution Berikan kepada Karim Bencema Kembali lagi kita saksikan pada Tafuan Yang bekerja sama dengan Padang dari mengembang, utang-tanggung yang terarah, membuat sekarang ke Sebelasan, di depan maksudnya kepada Atta, tapi kembali oleh Sabuan yang bekerja sama dengan Madan dan kita saksikan langsung menepati kembali di sini. Kita saksikan mengarah. Tahu sebelumnya kami ingatkan untuk besok sore merupakan partai seni yang kedua akan kita saksikan antara kecil basah Lambayum SC dari Riset Ungar akan berhadapan dengan gelaran muda dari jantung tengah yang kemarin sore dari jauh namun kita saksikan di seluruh hari kina masih menghasilkan lemparan ke dalam tapi lagu tak sudah tentu haji muka yang bayangi belu kuala Pantai pendek masuknya kepada Haca kita saksikan mengarah kepada Kaleng-kaleng Ya, lagu, -lagu sudah menyusur tanah namun masih dapat Islam kita saksikan kali ini. Kembali di satu dari Jau. kali ini Purdi berikan sentuhan langsung berikan umpan ke tanah namun mengarah kepada pemain Putra Putra Sabi kali ini kita saksikan serangan terombi kerjasama dari Bencema langsung melakukan crossing ke Persis, namun kita saksikan antisipasi dengan baik oleh Papi dari ya Cawang daripada putra Putra Sabi tunggu Haji sekarang masih tunggu hadis kerjasama kita saksikan dengan Hashmi Karuni. Kaprija, tujuh jahat jika nanti kita saksikan ramuan, bisa nopan dermawan terbaca oleh Bolu Kuala Karim Benzema di depan maksudnya tadi kita saksikan kepada Ondi namun tidak ada teman. Bisa sekarang di depan. Abi boleh nek aja. Asmuni, jangan Apakah? Kita kasihkan kali ini Sampuan Kalimjim Sema Langsung berikan upan karya berbahaya Kita kasihkan Satu putus kendangan diperatakan Namun apa yang berjadinya kita kasihkan Ini adalah video Ini video Ya, tidak saksikan sekarang Kota-kota Shafi Terima kasih Tumpuh Haji Yang dipayang-payangi Kora ke belakang kepada Shafrida Kembali melepaskan tembakan Namun dapat di menit akhir Dan berakhirlah jalannya pertandingan yang pertama partai final Hari ulang Tahun Sakriabutik yang kelima Aku tetapi sabi dari Kelumbaro Yang berhadapan dengan altar Dari Bayu Mereka babak pertama Membali rasi 30 manit ke depan Antara di Kelora muda Kampung Tengah Akan berhadapan dengan lambayu ngaji Dari riset Penang Untuk besok sore Yang jelas tim yang memenang di Nasib oh, yang kedua langsung kita arahkan padangan mata kita ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini oh, tim Antonline lakukan sudah namun kita saksikan mengarah kepada Safrida. Kali ini masih asar kita saksikan. Masih ada Riyal topper daripada Putra tabi jadi pemain gabungan dari Alkar. Beliau Lakukan sudah. Kita saksikan para penonton. Balik disundur saja oleh Rizal. Ada luar. Uh -huh. Kita saksikan coba mengejar Guntulong yang diberikan peani Filipina Pution Anang dari Lapangan 168, Kita saksikan Surabonton Mau punya tadi kepada Ondi Namun kali ini kita saksikan Surabonton Dungku Haji Dari Putra Puka Sapi Dari peani dan kembali disapu saja oleh pemain Alshar Karim Benzema Mengarah kepada lawan kita saksikan tadi Sabrida sekarang Kejutan Sabrida maksudnya kepada Aksar Berikan kekayaan berbahaya Maksudnya kepada Tunku Haji Namun kali ini Mengarah kepada pelanggaran Well Kita mengejar Bohlu kita saksikan Berkejar sama dengan Bohlu Langsung melakukan crossing dan putraisi namun masih ada Rizal kita saksikan Madan Namun asisten di makan bendera Pertanda salah satu pemain Al-Star Mengarah kepada pemain Al-Star Kembali Sapuan melepaskan tembak Gamin Surtana Rizal Jauh ke depan, kita saksikan nah, Ke depan, bekerja sama dengan Sapuan Berpindah di sisi kanan, kita saksikan berapa tahun Namun tadi lagi di bohlu, duluan terjebak Al-Star sekarang kuasai bola kepenuhnya periagalan daripada Al-Star Lakukan sudah mautnya kepada Sapuan.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 Namun kali ini, Arca yang ditemani Ricky maksudnya kepada Kak namun masih terluka cara oleh Budi. Lakukan sudah maksudnya tadi kepada Om Di. Lalu tinggi angka jengki Kak mengarah kepada... Berin Beluku Allah. Iya. oleh Kandar pemainnya pada putra-putra sapi. Kali ini kita tercipta satu tembaga. Namun disuruh saja oleh Emisa dari pemainnya baru dimasukkan dari putra-putra sapi. Lagukan sudah. Mari putra-putra sapi kita saksikan Rafa penonton, namun dipayang pemain Al-Shar kembali disapu saya tadi oleh corak. <tuh> jadi sekarang dalam ke depan maksudnya tadi kepada Mohlu kembali lagi kepada Omdi kali ini Saruni Hasmuni ya Saruni dari Keteng Kesebelasan Pembangsa Sabi Kembali pelanggaran terjadi sangat jelas. Sampai sekali kita saksikan Namun dapat antisipasi begitu baik Oleh Padli Lakukan sudah mandi Kita saksikan Ada hari Berpindah ke sisi kiri Namun mengarah kepada pemain Altar, Aruni center kesulitan buka-buka sapi jadi bayang-bayang pemain pada Al-Sarr. Masih suka buka sapi kita saksikan lewat kaki Bung Haji Cantik sekali maksudnya kepada Hafa namun bola mengarah kepada Fahmi sedang gawangnya pada Al-Sarr lakukan nah, sudah kita saksikan gol Rizal hijau namun kali ini kita saksikan dicabut kembali oleh Riki Nasudian ada Safrida, sama dengan Azhari kita saksikan. Kebelakang Safrida maksudnya, dipembayangi Karim Benzema, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita berikan Safrida, nama dipembayangi Karim Benzema, masih putra kuda sapi namun berada kepada Karim Benzema namun terbaca oleh Sabrija kali ini kita saksikan berapa masih Sabrija berpindah di sisi kanan kita saksikan berapa lama Haji Terbentur dengan pemain Alsar Kalindar dan nah, disampaikan kita saksikan Madan dari Alstar Langsung melakukan crossing dan pun Maksudnya kepada hari sekarang kita saksikan Melepaskan tembakan Namun masih terlalu lemah Jalannya pertandingan babak yang kedua Semifinal Turnamen hari ulang tahun Satria Bukit yang ke-5 Hanya tersisa dua hari lagi ke depan tidak termasuk dengan sore hari ini terisi nasional karena tidak putra putra Sabi bekerja sama tadi dengan Karim Benzema kembali pemain kembali Gawang, tidak bisa oh, menampakkan begitu baik Padahal gawang daripada putra kota sabi telah terbuka Sangat lebar Namun belum juga membawakan hasil <tuk> di Untuk saya beliau kuala Sabuan Namun masih terbaca oleh Sabrija Kita saksikan kopruel Sabrija berikan bola kepada Azhari Yang dibayang-bayang Kita saksikan raportan bukti Ya ada Karim. Dipempa Ada. Kepermuliaan Karim bin Sema 6 bola. Ori-ori. Ya sisi kanan. Hajar Hadi berikan melempar kepada Nama kali ini terbaca oleh Sabuan Orpan Sabuan masih terbaca oleh pemain daripada kota Kota Sabi Kita saksikan dengan tekan kembakannya Dan diperangkatkan bentuk Haji Kita saksikan kata surat kata Sampai Haji kedua jual bergerangan kembali tersaji Kali ini Mizar langsung karya berbahaya Masih ada pelu kuala masih Alfar kita saksikan berapa ponton kali ini lewatkan <tuk> bola online. Nangang keicip pengawal bola. Di Sabot Lakukan sudah. Hajar. Namun kali ini Azhari datang membantu saksikan masih serbuntar pemain Alfar menyerang dengan serbet kembali. Lakukan sudah. Kali kali kita saksikan. Namun ada yang menjemput. Kali ini di Sabtu saya tadi kita saksikan oleh pemain. Kali ya. Pemain sepak bola Nusantara. Tantangan hari ini. Langgulan. Lakukan sudah. Namun kita saksikan. Ya. Ulang kembali pertarungan kedua dan langsung beraksi. Sudah Namun masih dapat diselamat Eni saya rasakan, namun sayang kemulan terjebak dengan berkah berucap puasa. Sabda, tanpa kita saksikan sorapanta, acar yang dipayah-payah nibelu puasa, kami ya fahami. Kita saksikan sorapanta karib bersema ya dan payah-payah niring Rizky Nasupilon, seagal Rizky kali ini telah berpindahkan ke Azhahari ke depan berikan kepada Aksa, kita saksikan Masih bukan kita saksikan, langsung kita berpindahkan kasi kita saksikan Ropontor tidak bisa dimanfaatkan dalam mentar yang menjadi lawan barusan Minister Betul benar. Tema Sekarang kita saksikan di bayang-bayang sama pelanggaran ke Kembali pelanggaran terjadi kita saksikan 84 cukup jelas terjadi pertandingan. Yang melihat tadi hanya berjarak sekitar 4 meter. Motem-motem yang lawan motem. Kembali pelanggaran terjadi saudara penonton. Kita saksikan salah satu pemain ini yang tim medis dari Putra Kutasabi spesialis ahli aku wagi ya kita saksikan berapa nonton lakukan sudah kita saksikan masih ada sahabat namun kali ini kembali kita saksikan asar star bola kita saksikan kali ini bekerja sama kita saksikan dengan bohlu melebar di samping kanan namun di sana kita saksikan masih ada Saruni kerja Pansaruni mengarah ke berasal puan kita saksikan Raponton, yang bekerja sama tadi sekali dengan corak Karim Benceng lalu lama-lama terbaca -lama oleh Rizal Tepuk Haji sekarang kita saksikan Kali ini telah berpikir tadi Burdi Sabu kembali kami Kita saksikan Belakang lakukan susah kita saksikan Masih all kali ini Namun tanya tadi terbaca Kali ini Burdi kita saksikan masih ada Rizal yang memutuskan aliran serangan Palang pintu daripada <tik> Kita saksikan kali ini Alstar namun mengarah kepada Rizal Bisa pun jauh Namun kita saksikan Fahmi telah keluar dari sarangnya Mbah <tik> <tik> lu Bekerja sama tadi kita saksikan dengan madan. Namun kali ini masih ada Rija Sabuan Bayang-bayangin Sabrija Belu Kuala Kali ini kita saksikan berapa-apa Raja kembali melepaskan tembakan Yang masih meningkat atas Jemput gawang. kita saksikan untuk wonton masih putra kota Sabri kota bola rizal yang itu yang bayangin tadi atas sekarang berikan ke depan masuknya ya, kepada Tunggu Haji namun kali ini kita saksikan untuk wonton bukan satu pelanggaran kembali bisa berjaya di penasupian dari tema ke depan mausia kepada Tungguan nama masih terbaca oleh Nizar tadi Hello Kuala. Berikan melebar ke samping kanan menuju kepada Madan, langsung melakukan crossing ataupun cutting dan dapat diselamatkan oleh pemain baik. Golongan pemain putra putra daripada putra putra Kushabi. Dan terakhirnya Dalam 14 pertandingan pada hari hari yang dapat tahan sama pemain dapat tangan Kak Tabi melangkah ke partai final yang insyaallah